Halo halo sobat semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue disini, ya. di sini ya. Apa sih jadi channel yang selalu memberikan info yang teratur deh dan tentunya membahas fakultas dunia selota oke sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aku juga sekalian juga semakin lancar oke ya kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu nih kita nyatuh-nyatuh santung ya Desi dengan pohon yang pastinya simple-simple banget jadi, buat teman-teman semuanya, simak-simak terus videonya ya dari awal sampai akhir, dan jangan bisa sukses gitu biar kalian gak ketinggalan update -up terbaru dari video sini. Oke, langsung aja kita fokus ke gamenya dan ke pola-polanya ya, guys. Jadi, sini juga pastinya akan membagikan tentang pola sholat gacor. Info slot gacor atau bocoran slot gacor hari ini yang pastinya bawa modal rete itu aja ya. Oke okay, di sini gue bermain besar leksingkas dengan bawa modal 40.000 aja nih, nggak usah banyak-banyak ya. Dan tentunya di sini gue langsung start 1200 ya. Kita langsung short cepin terlebih dahulu ya kita main santai-santai aja nih, nggak usah terlalu nafsu ya sayang sih ya. Dan jangan lupa selalu sediain kopi dan sebat-sebatnya nih biar lebih santuy ya. Ya pasti biar nggak sepanen juga jadi bisa lebih menikmati permainan ini ya guys. Oke. Okay lanjutin lagi untuk pola-pola selanjutnya ya di sini gue udah naikin grade dan kita langsung nyocol-nyocol lagi. Mudah-mudahan di putaran kali ini gue bisa dapetin kegacoran dari si UIverse ini ya guys ya. Oke. Okay. Dan tentunya di sini gue bakal ngasih tahu gimana tempat bermain gue ya, yang pasti aman dan terpercaya nih. Ya, khususnya untuk kalian mainkan di sini. Pokoknya ini rekomend banget buat para shooter mania dan para momen-momen gue nih tentunya ya oke okay, langsung aja di sini gue bermain di situs permen 138 gak siap makan permen gacor oke okay, ya aduh mudah-mudahan sih gacor ya sesuai dengan namanya dan biar uh, ada manis-manisnya gitu ya kan di sini gue mau ngasih pantun buat temen-temen yang udah hadir di sini nih. Kakek Zeus berburu permen cakep anak baru dapat bonus men. tentunya di situs permen 138 aja makan permen. ya, coba Aduh, ada pemanisnya ya besti ya. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang mau join di situs temen satu tiga delapan, linknya udah ada di pin komentar. Jadi tinggal kalian langsung klik aja, gini sekarang juga nggak usah lama-lama ya. Oke. Okay. Ya, pastinya di sini gue juga bakal ngasih kalian bocor untuk RTP-nya dengan win yang tinggi nih, untuk memudahkan kalian bermain ya di game-game yang lagi gacor pastinya. ya makanya kenapa gue rekomendasiin itu, kenapa gue mau ngasih bocorannya karena kalau kita bermain di RTP tinggi, itu kesempatan untuk mendapatkan kemenangan juga semakin tinggi ya guys ya. Oke jadi langsung subscribe aja ya buat kalian yang baru hadir juga jangan lupa dibantu supportnya ya sayangnya dengan cara diklik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak banyaknya nih ya biar gue juga lebih semangat lagi ya bikin video terbaru ya tentunya untuk menghibur kalian nih para slotermanya lainnya. Oke. Okay. Ya pastinya ya channel gue juga semakin berkembang Semakin maju juga Aduh cakep banget Disini gue udah dapetin Krispinya ya Ini yang gue tunggu-tunggu Semoga hasilnya memuaskan. Oke oh, kita simak aja langsung ya Ini hasilnya ya Kita coba lihat Ya mudah-mudahan Di Krispin kali ini adalah keberuntungan gue ya Aduh ini masih belum ada tanda-tanda kegacoran Soalnya ya, saldo gue tinggal 26.000 Ini beberapa kali cipin lagi itu aja udah rumit ya sayang ya, aduh dan gue nggak mau itu terjadi ya, karena gue di sini juga nggak muluk-muluk nih untuk dapetin JPJP yang besar gitu. Kalaupun dikasih ya gue juga nggak bakalan nolak. Tapi kalaupun memang nggak dikasih ya nggak apa-apa ya. penting gue bisa dapetin profit, gue bisa nge di game ini ya. Oke. Okay? sakapin gas lagi ayo dong oke okay. oh buat teman-teman yang belum join ya di permenshak 38 nih linknya udah ada di tim komentar jadi kalian tinggal join langsung sekarang juga ya Gue tunggu kabar-kabar kalian dan pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan Untuk info-info info menarik ya seputar video short gas yang bisa membantu kalian dapetin cuan-cuannya di sini ya sayangku ya Aduh sensasional nggak tuh ya nih terselamatkan akhirnya ya sayang ya aduh juju, mantap banget oke okay. sebelum kita menunggu yang berhasil ini. Oke, pokoknya buat kalian yang lagi nonton video ini, gue mau ngasih tahu disclaimernya dulu. Tentunya jangan lupa untuk menjadikan tonton ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Oke, cakep banget ya dapetin sensasionalnya dong, luar biasa sekali ya. Tapi bagi kalian yang sudah ya, terlanjut memainkan ya silahkan aja bebas-bebas aja ya tapi kalian harus bisa mengontrol diri kalian untuk bermain dan makanya sini gue ngasih kalian rekomendasi situs-situs ke episode mudah jackpot yang suka kalian mainkan agar kalian juga mudah ya untuk dapetin cuan-cuannya ya sayangnya aduh cakep banget ini udah dapetin ratus ribuan ya dan perkalian gue udah 29 loh Aduh, masih ada kesempatan lagi, satu lagi. Ayo dong, inget gaspol lagi, inces. Ayo dong. Drop dulu. Aduh, gerser banget bintangnya konek ya. 6.300 dikali 33 auto juan, sensational lagi, nggak sih ya? Aduh, duh. duh. Bawangnya ini mah ya luar biasa banget, nggak usah pakai lama lagi. Disini gue mau langsung cabut aja ya. Oke, okay, pokoknya semoga kalian enjoy, semoga kalian menikmati video gue, dan semoga pola-pola yang gue bagikan bisa membawakan hoki ya buat para filter mania dan para nemen-nemen gue nih ya. Tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga video gue ini bisa menghitung kalian dan ya semoga kalian juga bisa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang besar ya bahkan bisa lebih dari gue di sini oke okay, karena memang di sini gue udah dapetin profit dari modal research gue ini jadi mungkin gue mau langsung pamit aja ya jadi sekian aja video gue ini gue izin pamit dulu nih ya sampai ketemu lagi di video berikutnya tentunya salam sensasional buat semuanya nih ya tentunya di permen 138 dan makan permen gacor men oke okay, bye